cek cek cek cek balik lagi bersama motong spin hari ini kita akan review game cat of Olympus ya seluruh kita modal 100.000 saja semoga dikasih jp jp mantap di profit profit kejang hebat ya kita main di w1200 saja 2400 boleh ada bonceng aktif kita coba 30 kali yang bertanya hari ini saya main di mana saya main di rt 8000 boh situs gacor tergacung toh solid sandiru jagit dunia di sini rtp nya live, seluruh langsung cek aja untuk linknya dari deskripsi. Intinya, main slot, cari aman, profit hebat, cuma di RTP 8000 Apalagi di sini rtp nya live yang pastinya seusnya gacor, seluruh langsung cobain aja untuk linknya dari pin komen seluruh back to the game Kita masih di 30.000, dapat dapat 1000 Semoga ada ya Ayo kasih paham dong, ayo kasih paham, kasih mantap-mantap. Ini besar dulu, harus menanggung semua. Satu Ini satu birunya boleh, birunya boleh, biru, -biru, biru ikut, biru biru biru ikut. Ini nggak boleh, cuma satu, satu lagi dong, aku enggak mau ayo kasih empat jadi kuning boleh ikut dong amir sama juga kampretu sekali kok kasih ayo manis manis jadi dua lagi kuning aja juga kalo sepuluh amir enggak kan kurang satu kurang satu tadi sekali ke 3.000 belum ada isi Aduh, satu jadi. Ayo, alasan sekalian. Anjir, lumayan, lumayan mahkota turun dong. Enggak ya. mau juga anjir. Lumayan. 25.000 ya. bisa Shadow semoga ada yang banda namanya mantap-mantap. Enggak mau juga. Uh, alah kampet lu. Kurang kayak gini kita coba nanti ini 30 berubah belum kelar ya seluruh kuningnya jadi dulu Mantap, merah belum usul merah belum mau. ini jadi-jadi pak 2 pak lulus kalian boleh anjir ngemud. gak mau sekali ini usul usul gini apa tau us 80% masa kayak gini kasih tunjuk yang mantap-mantap, ya. ayo mantap birunya sekalian enggak mau, coba coba boleh biru boleh atas kening kasih pecir song mantap ya. kalau pecir nggak mau atas sebelas kasih berbolo ambil mahal kok pecirnya di mana kamu sih kan terus sekitar kamu uh, samper sekali ayo kita coba quick ya seluruh 30 kali aja kalau masih modalnya normal berarti tanda-tanda cp -tanda lagi JV sudah di depan mata biasanya tanda-tanda gacor itu kalau kalian ngepir contoh lah ya modalnya 100.000 tiga lagi pp 50 kali kan harusnya habis kalau nggak habis lagi cp lagi baik Terus sekitar satu lagi boleh dong boleh dong lima atau kuningnya bertambah atau birunya skater anjir lumayan, lumayan empat kali 10 lagi dong anjir sekali dua lumayan lah, buat tambahan tambahan nyawa Ayo kasih bang. belum ada yang unik ini, ini anjir lumayan, malah skater turun, betul lumayan itu itu Pesanya belum berbaris rapi, jadi lu ya mau. kenapa itu suruh? mau aleh. banget pecahnya lah. Ini nih yang bikin kadang kayak gajinya. Jadi pecah udah bagus, tapi petirnya gak ada keter cuma dua tiga dua tiga biasanya kalau gue main kayak gini kita pulangnya gue ibu isi cuma kan modelnya tipis kita cari free dulu lah ya kita cari free sekali dua kali biar modelnya naik dulu anjir kan teman-teman uh. Jadi kalau <SILENCIO> -tem nah, ya, buat nah, itu lebih tinggi. Oh, tanya, mainnya di RTP yang tinggi tentu mainnya dia dong. Situs tergantung ke dunia lahir, untuk linknya langsung di pin komen aja langsung dapat kita semoga ada isi ya ini sih, yus epikombekin dong usuh epikombekin dong epikombekin dong dong aduh nama mau juga ini biru nusul boleh Biru dulu umenya ikut dong umenya ikutnya kan jiru umenya tapi ungu lagi atas atas gelas berbunyi aduh kuning abu ayo itu birunya petain sekalian birunya petain sekalian aduh cincin ikut boleh anjir cincin ikut dong gelasnya dong ikut dong anjir mantap nih mantap pecahnya mantap ini anjir biar-biar lo main-main-main 11140 main lah ya lo ayo yuk jaga lagi bisa semangat kristenatif kasih paham dong uh juga yo, lumayan cincin ini aku ya bye bye aduh nanggung kuningnya jadi ini kuningnya dua lagi nggak mau anjir bang, p, eh, terus cengang tuh anjir, Jadi dikasih seratus masih sah, tuh slur, ini balokan ini kita kelarin spinnya dulu ya slur, anjir bener nih, bagus Enggak mau kasih jbp mantap nih, kan. sampai pesuan kita coba, manual kita coba turbo aja ya, dua puluh kali lihat harusnya sih JP nih harusnya dapat skater lagi kalau enggak petir-petir merah gitu loh us biar mantap gitu uh, mau menang menang baik kok oh. lalunya awet emang bagus kalau selalu awet berarti HP-nya bacol cuma kan JP-nya kita di mana ada dua masalahnya di luar crispin sama di dalam crispin dah kalau di luar crispin sih kalau di dalam itu kalau kita nyari di sini lumayan rusak makanya biasanya tetap bawa modal itu 100.000 jadi bisa beli 8.000 cuma sekarang lagi pengen main di ide tinggal 3.000 ribu nah, hari jadi mantap aduh atas makhluk tepat skype ya. card lagi kuning aja jis jinjir harus ikut enggak mau juga anjir sekali oh, ikut hijau dulu sih harusnya. oh kuning ikut atas hijau hijau lagi Anggir. Biru boleh tuh, biru boleh gitu. Ayah jernih, anginnya mustahil kan? Kita coba tiga puluh lagi. Lebih senang main di turbo sebenarnya. Jadi cuma kuis, enaknya tuh dipetir-petirnya. Soal turbo tuh sekitar biasanya segitu. hanya nah berhubung kita mainnya nyarinya skater tunggu, ya bunyi tadi. Ntar kuningnya boleh nusuh ini biru boleh, biru-biru. Aduh merahnya Langgung cincinnya Langgung ah cincin jadi biru itu, ikut oh. Aduh umumnya boleh mending ya lumayan Aduh, lumayan main gak cukup semoga ada petir-petir mantap nih ya. kita ke ini. tapi gue tuh harus ke-kepuk tuh santang. Jadi berarti ketiga berarti dua atau tiga, dua eh, kali. Tuh, sini so, ayah us. Tapi kalau sekalinya lagi, lagi ada isinya kita langsung apa kabar? Atas kasih petir? Menurut sekali kaus. Punggungnya jadi ini jadi sama lumayan. Nanti nanti. semoga ini tanda-tanda baik ya seluruh aduh petanya mantap kali petirnya mana bos? mantap tuh kuningnya jadi kuningnya nusul atau belah bola kuningnya dulu hijaunya atas hijau susu. gue lumayan mah. buruh nih nih nih momennya nih nih kalian tahan ini momennya ini momen JP nya ini momen RTP nya ini harusnya nih hijau jadi kuning nusul dong kuning nusul kuning nusul kemudiannya di atas hijau boleh anjir nggak mau juga anjir nggak mau kampret eh dididik dididik umumnya sikut nggak mau hijau dulu birunya nusul lup uh, biru jadi biru jadi biru jadi atas makotrasi pukir hijau nya jadinya merah dulu hijau kurang satu nah mantap makotas kalian anjir Harry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 nah hijau boleh hijau dua lagi lanjut atas makasih kecet enggak ya. mau lass, lass, lass, lass. udah lumayan nafas-nafas main 200 ribu berarti kita getur. 500 ribu Udah kita panggil, kita berapa, berapa, kita tadi menonton, sudah kita publish beberapa kali handler sudah tidak itu sekarang sudah lebih dari. setelahnya video ini kita langsung ngobrol kamu saja. oh ya yang bertanya yang suka modal modal receh bisa dipantik. like comment subscribe ya seluruh karena kita main selalu di modal ya nah, setelah saya ingatkan jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian ya. jadikan halnya sebagai hiburan semata. jika ingin bermain bermainnya dengan uang dingin bukan uang dapur apalagi uang diri ya seluruh ya kalau pengen bermain bisa langsung maaf di Raja Crypto RTP 88. Di situ tergacor tersolid, rate rojalatnya RTP gede banget. Dibayar lunas pakai Slur. Langsung gasken aja. Untuk linknya ada di pin komen. Lu kita klik langsung ini kita langsung auto gabung aja. Dirukunin dulu. Anjir enggak mau. Lumayan tambahan. Nah, mau kita dari modal 100.000 kita profit 700-an. 700. Terima kasih yang sudah menonton, bye. -bye.